Tadi bisa, anjing. zone, <laughs> <laughs> <Get from> orange. <laughs> orange. Buzet. Fuck off. <hati> <Park> <hati> obrol, obrol, obrol. Wah guys gila tag tag tag oh semua coy Oh iya dia yang ituin semua anjing apa semua gua kena ya liquid liquid gila. itu liquid gila. and gila. wow oke okay, yuk kita lihat wow gila. keren Mana wow. Anjing, dapat semua gua anjing. Ketena ya? nggak kena ya, kasihan, kasihan yang satu kok. Gue perasaan gue one on one sama orang, ya. tapi gak dapet kill. Yang kasihan, Ini deh. Jangan jangan jangan jangan jangan jangan All my friends are toxic. Bye. By the way, ini nggak jadi can itu can ya can guys. Nemo ni eh can yang can. yang saya itu bukannya jam 5 bukannya Nimo biasanya can. jam segini udah muncul muncul gitu ya? Watch out. I want to go upstairs. I want to go upstairs? Udah selesai belum Hello. yang udah selesai itu influencer. Thank you. Yang saya tuh belum. <laughs> Kok kalian dengar aja sih aku typo ngomongnya? Drafnya Pak. Udah update pagi belum? Guys, guys, guys mau tanya deh, kalau misalnya kita lempar grenade Terus uh, darahnya kayak kayak Waaaah.. Wow, oh. Ting ting ting semua, men Mana cokolem nih, mbak? John! Oh my god, John! zone! We got zone! Tolong dibeli, memang canggih ya, mbak relax, if you play with me Oh iya so kalau misalnya kita mau grenade tapi kita nggak bisa lihat orangnya bisa dia di balik batu tapi dia kena hit kita tahu nggak dia kena hit ya. uh, feeling berarti ya oh kena tuh tadi itu peluruju yang semua Wow. Aku kalau masih ada seratus peluru aku masih santai. Ah. No Kalau masih 100 menurut aku itu yes emo. mau oh, jadi sedikit. Coba. Ya. Lefce mati cok Atau ada yang ngefleng Wutan-wutan cok Ya Cing Watch out Tess tess Mati-mati boy Eh mati, mati Eh mati, mati. Jang. Hahaha <sukai> <sukai> Dikirain boy Rata-rata Rata-rata Watch out Aku masih kesel yang kemarin AWM itu Wow. Crystal Crystal. Mana Gila. Cari Pablo Cok? Di kena, satu Watch out. Aduh. Ma -mana? Yang mana? Dua orang itu, Black one. Black one? Hmm. Yeah. Oh. itu. Mana, Kok mereka pakai kalinom kayak jago ya? Aku kok enggak ya? Paskut dari kanan, kuit! Aku tuh kalo ngeliat mereka pake... Kali 6 aku kayak... Aku kayaknya enak banget tembaknya pakai kali 6 Jadi makanya beberapa kali aku coba gitu kan, tapi... Cannot Keluar hijau nih? Aduh, salah gua Wow... Sini, guys, sengat, sengat Semua, semuat, semuat! Gak bisa masuk gua Sorry, sorry Hei, gua mau mati Jona kau, kita <tuh -tuh. Ya, padahal <tuh>. aku bisa buka Jona so, Lepuri Jona coba aku Jona ada. ini no, lagi? No, okay. Gak, ini mati Ini mati, oh, ini, ini mati Itu sampah Kayak satu, satu tim sama Ishal ah, ah. ah. Eh, di smoke lang ah habis peluru kan masih ada um seberang cow seberang cow oh, seberang ya reloadnya lama ya. Sebrang mana bagi purjo seberang cow gak terpikir purjo guys eh itu tadi di kiri tadi. ya aku lihat boy aku lihat aku lihat Ngomongnya masih boy loh faget, mungkin accentnya mirip mirip hey, so. ya, kayak <laughs> Malaysian gitu ya Eh, ini dibantu, nih, di ada nih UMP buat close oh, combat, e, enggak, main Ada yang bunuh aku pakai UMP what what out? Dia dari jauh Wey, bapak-bapak, wey Tuh, smoke belakang masih Wah, wah bang mon. Sisa ini, ini, sisa ini, sisa ini Watch out. Enggak, depan gua satu satu Apa ke kanan? Pas banget, lurut terakhir, Tepang iya oh, dua orang keler Dua orang sini, Watch out. Watch out. Aduh, wow eh, gua belum mati <laughs> Di interview lagi gua nih aduh nanti di mar di, di di aduh, aduh nanti dibilang kenapa mau mau mau an an an an an an an iya anjing dia mengguruh gimana tujuh empat nanti apa apa kabarin guruh aja tujuh tiga belas anjing guruh abis anjing guruh bisa ngekill sepuluh tuh guruh bisa kill